Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Pastinya warga Konoha dibuat happy oleh Leslar Kali ini persahabat ya tentunya disuguhkan kebahagiaan lewat vlog terbarunya Leslar Entertainment di sini disuguhkan persahabat Tentunya BBL Ini lagi diurusin langsung oleh Papa Bilar Dimandikan Tentunya di salinin baju, sampai dibedakin perselabati oleh Papa Bi, Masya Allah. Terlihat BBL memang sangat aktif sekali, anaknya luar biasa. Hingga komentar pun begitu banyak diberikan, diantaranya dari akun Sandal Putih Bilar. Masya Allah, abang tuh aktif dan happy baby banget. Seneng banget lihat perkembangan abang, apalagi lihat bonding dia dengan pandanya. Wah, Masya Allah. Komentar lainnya juga diberikan dari akun Mudi 160. Masya Allah, seneng banget kalau dia interaksi sama apa-apa bundanya tuh. Emang kelihatan sedekat itu, masya Allah. Sehat-sehat ya, kalian. Amin. Doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga, persahabat ya, ini momen yang sangat membuat ngakak bahagia warga Konoha ketika Papa Bilar lagi memakaikan bedak kepada BBL. BBL sampai cemong persahabat ya Emang ada aja kelakuan dari Papa Bilar kepada BBL Masya Allah Ini kebahagiaan yang luar biasa persahabat Untuk kita semuanya Yuk yang belum mampir, yang belum nonton Langsung aja ke channel Youtube di Leicester Entertainment Karena sudah disuguhkan vitamin bahagia yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya Bismillah, mudah-mudahan vlog LE. Bisa masuk di jajaran trending Amin Kemudian juga untuk berikutnya ya para sahabat Kita lihat informasi mengenai polling sementara SCTV Music World 2023 Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora Tentunya sementara unggul di semua kategori Di Instagram, Twitter, Facebook Dan tentunya terus pantau Terutama yang di Instagram untuk semua kategori Jangan lupa vote di aplikasi video setiap 15 menit sekali dan SMS sebanyak mungkin persahabat Alhamdulillah ya tentunya berkat dukungan yang luar biasa dari kita semuanya. Bunda Lesti mampu menyalip tentunya voting Avan yang sebelumnya posisi pertama, Bunda Lesti kedua, akhirnya saat ini Bunda Lesti tentunya memimpin unggul lumayan jauh persahabat ya. Kita selalu yakin dan selalu optimis Bismillah bisa memborong kembali piala penghargaan SCTV Music World 2023 kita lihat di postingan mutiara 6892. di disini ada sebuah kalimat ini mengenai tentunya up ulang oleh SCTV kemarin kok oh, dihapus ya Ford 2 yang kemarin Terus ulang lagi, ada yang tahu kenapa let lovers, let lovers be lovers, kita malah makin semangat nih, vote jangan lupa di video juga ya sayang-sayangku. Malahan, ini yang membuat kita semakin semangat, membara, buktikan, kekompakan, dan kesulitan kita semuanya untuk mendukung Lesti dan Rizky Billar. Kemudian juga untuk berikutnya, persahabat, sahabat, ini ada momen video persahabatan video ini membuat kita pun bangga dengan Lesti yang selalu menjadi inspirasi buat banyak orang Ini ada salah satu tentunya persahabat tanggapan mengenai Leslar, Lesti Rizky Bilar Emang luar biasa cinta mereka berdua ini persahabatnya Membuat orang pun pastinya selalu kagum dengan dua orang ini Lesti dan Bilar Mereka saling menguatkan Mereka saling support persahabat Makanya mereka saat ini keren banget Ini luar biasa Saling mencintai, saling menyayangi Masya Allah banget ya Tentunya terima kasih juga untuk abang yang sudah mendukung idola kesayangan Lesley dan Rizky Pilar Mudah-mudahan persahabat Leslar begitu banyak doa-doa baik yang diberikan dari orang baik juga Yang tulus mencintai idola kesayangan kita Begitu banyak juga persahabat tanggapan dan respon yang diberikan di unggahan ini di antaranya dari ikun kucingku 886 Leslar. Masya Allah, kekuatan mereka satu sama lain saling menguatkan. Leslar itu banyak menginspirasi dari segala hal. Padahal Leslar pasangan muda. Love Leslar. Ada juga persahabat yang lain dari akun Amahdha96. Aku biasa ya kalau udah nyangkut masalah mereka berdua males nonton Tapi tadi kenapa tiba-tiba pengen banget lihat Eh begitu dibuka yang keluar hal positif semua Alhamdulillah persahabat Yuk sama-sama kita doakan yang terbaik untuk Leslar dan kita semuanya Mudah-mudahan selalu bahagia Amin Kemudian juga untuk berikutnya persahabat ada informasi dari Leslar Lovers Hong Kong Dalam rangka bulan puasa Leslovers Hong Kong akan mengadakan acara doa bersama sekaligus berbagi takjil buat seluruh Les Lovers Hong Kong. Jangan lupa datang untuk waktu pelaksanaan hari Minggu besok tanggal 16 April 2023. Untuk jamnya itu dimulai pukul 13.30 sampai selesai. Yang berada di Hong Kong, yang dekat tentunya tempatnya, silahkan aja hubungi admin yang tentunya sudah tertera di unggahan Lesnar Lovers Hong Kong. Pokoknya semangat untuk warga Konoha, terus jalin silaturahmi mudah-mudahan makin solid, makin kompak untuk selalu mensupport yang terbaik buat Lesnar family.